bucega guys kali ini andi bucega akan memberitahukan menginformasikan tutorial Bukan tutorial guys apa ya hmm, cara mendirikan lemari guys oke okay? kalian jangan kemana-mana tetap stay, tetap by di tempat nonton terus ini sampai habis jangan di skip nah guys jangan di skip oke okay? langsung saja guys oh iya saya lupa, saya akan merakit jam eh jam Saya akan merakit lemari plastik, guys, tapi hitungan detik, G. eh hitungan detik, hitungan apa jam ya, jam berapa sekarang? Udah oh, tunggu dulu nah, guys, lagi dulu jam sekarang. Tepat waktunya jam dua puluh dua guys. Jam berapa itu? Jam berapa tiga puluh satu Eh, jam delapan, jam delapan. Anggap mie guys, setengah sembilan. Jadi, Andi akan selesai jam 11.30. Oke, okay, guys. Langsung saja. Mempercepat durasi. Oke? Okay? Hmm. Hey, Oke, guys. Nah. Ini, guys. Lemarinya. Dos lemarinya, guys. Ini dia, guys. Lima susun, guys. Aku ah, hasil. Lima susun, guys. Udah, ambil? <laughs> nah tak eh ini lemarina guys dia warnanya para lemarina guys itu warna ini putih putih guys putih hmm. oke okay, guys pertama-tama itu guys cari dulu landasannya oke okay. nah, kayaknya harus kepindah pindah lokasi guys karena posisinya ndak dilihat si Oke. Okay. Jadi pertama-tama, guys. Tuh, Kacar hmm. ini dia kakinya, guys. Nih. Ini eh, bukan, nanti tidak pakai kunci. Kenapa, guys? Masa pakai kunci kakinya nah. ya. <laughs> nah. kunci Eh. Mana landasannya? Jadi, biar enggak estet tidak dimimin. Mimi anu, pengin isi karena oh, minum dulu guys minum minum sebelum <laughs> guys ini landasannya guys jangan, jangan ada di sini uh, kuncinya guys ingat itu landasan paling bawah kita mulai dari bawah guys ini gitu kalau dari bawah ke atas kalau dari atas ke bawah jadi sebelum deh ini guys yang saya bilang landasannya paling bawah ini Nah kalau ini dia di bawah guys Nah otomatis yang di itu apa? Nah, mungkin lantai itu mau di <laughs> hmm, Ini guys ya? Hmm. Nah, ini jangan taruh di bawah Nah misalkan ini taruh di atasnya yang di bawah Oke okay, guys lanjut saja. Setelah itu guys ini Kita cari dulu dinding samping, samping kanan samping kanan kalau di situ di kamera tercerahnya di sini, tau? Nah, jadi kita cari ini dia kanan, oke? kita mulai kanan, tapi guys? dua puluh berapa tadi? dua puluh nah sudah terpasang guys, Tuh Terpasang kita cari lagi dinding belakang, oke, okay? guys, okay. dinding di sini, ini dia depan oke, okay. okay. nah, ini belakangnya guys, ini belakangnya. Kalau sudah bunyi klik itu guys berarti tandanya dia sudah masuk guys Misalkan bunyi klik nah, Kalau sudah bunyi, bunyi klik berarti masuk Kalau tidak bunyi berarti belum masuk guys Oke. Okay? Nah Terus kita lanjut lagi sampingnya guys Samping guys Samping kiri Mana dinding ini samping kiri ya <tuh> nah. Ini dia guys Dinding sampingnya sama tadi dengan dinding sampingnya juga yang di kanan, tapi ini sebelah kiri. Oke, okay, guys, deh, keras juga, guys. Hmm. Aduh, hmm. oke, okay, guys pasang pasang pintu na, guys. Tau. ini pintu na, guys. bulan deh. ini pintunya. jadi kita mulai pasang pintunya dari sebelah Anang. kanan. Tau, guys ini. terus. oh dalam. pasti. jatuh guys, jamin dulu pasang pintu nah. Langsung naik atapnya lagi. pulang m guys. Nah, kita pasangin lagi guys atapnya. Tuh. Atapnya. Tapi kita mulainya guys, yang dari belakang, dari bawah. Kita mulai pintu pintu dari kanan guys dipasang. Nah, seiring dengan yang di atasnya juga nah guys, di atasnya. Juga, ya, guys, cari lubang lemari itu susah, ya, guys. Susah, ya, susah, susah, memang. Nah. Jadi, ini menurut lemari itu enggak, enggak semudah yang seperti anda kira, ya, guys. Ini ada susahnya juga, ada juga uh, gampangnya, ada susahnya. Nah, masih, guys, kalau sudah masih mikir begini, lagi nah, berarti aman. Ay, siapa ini? Tiara. Tara, papa, papa, papa. Hai, Tara. Hai, Tara. Papa, papa. Makasih ya udah live. Eh, udah live. Udah nonton balik. Aduh, kalau ceplos, terus. Ah, sudah mito guys. Tahu anu mi. Ya. Lanjut pintu di sebelah kiri. Nih guys, sebelah kiri. Nenek, kemana guys? Balik dulu ya, pasang lagi guys, masih guys, jangan kalau loban lain, loba yang lain. <tuk tangan> cari, sorry guys jatuh guys. Ya. <tuk tangan> lepas guys lepas, oh. nah, apa sampai dulu guys anu guys banyak bisa harus bersamaan nih tadi lagi ya itu baru cocok oh, ini ini gue goyang-goyang kamera Guys, toh terus masuki ke bagian sampingnya deh. Yang ini dulu pintunya dulu, di dulu mah suki ngoro ulule. Heeh, hmm. ya. tidak bisa. Nah, aman. Uh. Guys, guys. Na aman nih guys, pintunya toh lari mikir ke sampingnya. Nih guys, sampingnya ini masih takar-karaknya guys. Kita lihat itu di kamera, tuh, toh asami pelan-pelan kena guys siap pulang mbeo liat hehehe <laughs> terus sudah mbeo teru sudah rapat mbeo guys rapat mbeo nah silahkan lagi guys rapat kena liat nih guys Lopeng. toh pelan-pelan kena guys kalo ditindis kena nanti kalau pakai kegotaan super kena membalasin joh ke anu? bawah. Tidak, repkei. No garansi, no, no, no, no. Nyalah itu guys, sis satu mami guys. Hmm. Terus lagi guys? Nah, dia ikut karena sudah pas lubangnya guys, tak? Berangkat seperti <tuk> Jadi nih guys, Lembe Terus kita lanjut lagi yang. Lemari keduanya tingkat 2. Ini tingkat satunya, guys. Oke. Okay. Tingkat 2, guys. Kita mulai dari samping kanan. Sedulur sedikit boleh, Pak. Tukelatin. Oke, okay, guys. Kita mulai dari samping. Kanan. Samping kanan, guys. Pasang lidit. Oke, okay. sudah terpasang samping kanan ya, guys? pasang lagi bagian belakang. Bagian belakang? Nih guys, bagian belakang. Kok? Kenapa ada waktunya? nanti tanu tukar? Ada waktu kenapa harus ada waktu? Iya, supaya tepat waktu. sekarang kita pasang guys, bagian belakang. Sekarang bagian kiri. Stop nih pasang bagian kiri guys kalau masih ada yang kurang mengerti guys dari, langsung mikir mi cat di biaya nah ada di tercantum di bioku ingat guys kasih masih di lubang itu jangan langsung dikasih masuk baru ditinggalkan kalau sudah punya mikir baru bisa ditinggalkan oke okay guys Kita ke depannya lagi guys hmm. Tapi lupa. lupa guys Harus ada pasang dulu lagi atapnya hmm. nah, Ini atapnya guys pasangan di atapnya 10 MB 10 MB 10 MB <laughs> 10 MB, MB. MB. MB. Oke okay, guys sampai belakang kalau jadi ya sampai tinggi ke atas mundur jangan kamera yang mundur <tuk> iya saya mundur panang lagi bagian pintu kanan guys 10 MB okay. guys 10 MB guys kotanya Andi HCC terbatas guys jadi dia harus di tinggis terus di posta juga kan? di pak? iya berapa harganya nah, harganya 470 Harganya ndak ndak mahal. Cuma 400an. Bisa dibantu enggak? Udah minta lepasin peta, Guys. Pasang lagi sebelah kiri nak pintunya, Guys. Kalau sudah itu, Guys, buang Guys, kalau mau kok. Ini tuh udah. Ini, Guys. Berdiri mana, Guys? Karena push sudah mulai tinggi. Naik tingkat dua tuh, Guys. Game. Apa game level 2 baru fit tingkat 2 guys belum fit tingkat 5. Kalau tingkat kalau tingkat 5 dia dia harus ke mana? Datok kameranya yang berdiri atau dia yang pin tunduk-tunduk. Oh, kan dia ada lagi sapa, eh, siapa git? Siapa lagi nama ana? Panik. Panik is. Yes. Siapa? Hmm. Apa kalian nonton? Dani sedang menonton. Hmm? Pani tonton ni Pale. Lambai, lambai lambai. Lambai. Hai Fani. hai kasih makasih nonton. Makasih sudah nonton Andi. Jangan ki berhenti menonton nah. nah. sampai selesai baru minggir lagi. Oke? Okay? Okay. Guys. Oke, okay. tadi sudah bilang toh pas nyuci anu nah. Bincan mau lagi pas nyap tin guys. Okay. Tuh, terbang tuh, guys. Nuli aja, guys. Oke. Okay. Kalendak nulek iki guys. Ai. Terus bahaya. Dia sampai bunyi ket. Ah, baru. Kalau ndak bunyi berarti ndak bagus, ndak masuk di lubangna guys. Ya kok bunyi klik, mungkin nukir patah? Coba dulu. Hmm? Oh, guys. Th -th -th -th -h -h Sebelah kanan. Tadi, eh, sebelah kiri, pada sebelum sebelah kanan, guys cantik, nak guys, cantik, guys, dia bicara sama kami, baru bilang, "Guys, jangan jadi guys, nah, ini yang tahu, deh oke, guys, orang itu Sudah nih, guys, terpaksa, nih, guys, yang di belakangnya lagi, guys, Eh, awalnya, beritahu, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, Hmm? Yes. Aski guys, tadi kita ngantri guys. Banyak guys. Di nu guys. Mas mana guys? Di sini. Oke guys, sudah mi guys. Tak, olah mi dulu itu kasur nolio. Inten, mau Adikku sayang, oke? Okay? Oke okay, guys, jadi 2 mili, mili mariku jadi guys so. nah, Sekarang uh, tingkat keduanya lagi, eh tingkat tiganya lagi oke, okay? Seperti biasa, kita dimulai dari pintu samping Hai guys. guys Samping kanan ini guys tepi kanan kita pasang di tepi kanan sepuluh ember pasang kita guys pasang kita guys tepi kanan di belakangnya lagi samping kiri pasang lagi di belakang tingkat tiga guys. kiri. Guys, samping kiri guys. pintunya tapi sebelum pintunya dipasang kita pasang dulu atasnya lagi oke okay, guys Halo pasah hmm? pasah pasah pasah sari sedang menonton oke okay, guys ingat selalu ingat atasnya guys kalau pasang oh, itu rahm rahmasari Rahma buka oke okay. ingat titik titiknya kunci di depan kecuali di dibawa ya kalau tidak ada kuncinya nggak apa-apa <tuk> karena kalau ada kuncinya, aku mau kunci bawah guys oh tidaklah. dapat tuh pintu usah. kanan bisa jadi pintar darah yang guys pintu kanan guys dipasang dan kita kaitkan. Aduh hmm. anjir Tidak boleh pakai tenang Oke okay, aman guys Tetap nih guys Pintunya pasang. Pintu kiri Pintu kiri guys Pintu belakang Pintu semuanya Pintu dorah emang juga Besok eh.. anggih channel bikin pintu doraemon kok kamu nge? oh.. oh lalu <laughs> ini saya nih sandro <laughs> oke okay. hmm.. palu-palu ya <laughs> <Teras>, guys Tapi <laughs> tapi pukulnya jangan terlalu keras guys nanti pecah bukannya bukannya terakhir eh. tapi pecah-pecah <laughs> hmm. Oke okay guys sudah terpasang tentunya guys. Hmm. Tak seperti lagi biasa. Mulai dari kanan ujungnya guys. Tak dipasang. Kuat kini Lamarinah guys. Kuat Hakim. Terus samping kiri. Baru samping non. Ingat sampai bunyi klik kalau tidak terklik. Jangan sampai terlepas lagi pas diangkat Jadi harus sampai klik Kliknya itu klik, bukan Klok. klik Pret, Pret, pecah itu guys, pecah Kalau okay. Pret, berarti kan Itulah guys Samping kiri, samping kanan, selesai Sekarang bagian depan Eh, depan, belakang, belakang. guys Bagi Belakang ah. Aman guys Nah, Lord, kalau Lord. Kita klik, guys, bisa yang tangga guys. Tidak boleh tuh guys. Anda kasih klik, -klik guys. Nah. pintu lemari dua ane. Buka yang di tengah ya. Ben, Ini. ya. Oke dah, mantap. Tuh, guys. Oh, ya. Oke guys, lanjut lagi pintu Singkat keempat nah hingga keempat samping kanan dipasang oke okay, guys itu kanan dipasang kalau okay, mendarat pintu kanan pintu kiri ya kan pintu dinding paling dinding kanan okay. dinding kanan hmm? Hmm? guys dinding belakangnya guys sorry guys tadi salah ucap dinding kanan baru masuk ke belakang dinding belakang guys. udah dipasang di bangkena. Nah? Hmm? bangkena. iya pun jatuh. banyak jatuh jatuh. Nah, lagi jatuh. ini sebentar kaki dipasang pasang guys. sudah piana cara caranya dipasang kakinya kalau tak bangun semuanya kan? Lampang itu, sebentar saya kasih lihatkan caranya kakinya dipasang Sudah mi guys, kita pasang dinding belakang, dinding kiri lagi guys Top Apa ini kakinya? Limpah teneh, ada patah Kita pilih lagi, ya. mana patah, oke. Ini guys, dindingnya, dinding kiri, ini Iya, kayak begini-begini kan -begini. diteteh Nampak apa ya? Ini nampaknya, ini begitu Gini, tak lepaskan ga? Iya memang Karena lu bang, ini? Iya Oh, begitu ya Oke okay, guys jadi ini okay. Sekarang kita lihat eh, Kita pasang lagi pintunya Tapi pintunya sebelum dipasang seperti biasa Di atasnya lagi toh, Tingkat Nah hmm, ya, dipasang lagi Sekarang apa itu ya, deh hmm. Tapi gue lebih pikir sekarang Sekarang mau yang lagi nendang pakan ayam, ini nanti tahu beda ya. Loback kan, guys? Sebentar, hei, masih kalah jauh. anjir lah, <laughs> udah lah, masih kalah jauh. Oppo ini Oppo, I, Samsung saya punya. Samsung apa ini? guys, nah, pintunya guys, guys pasang lagi pintu, guys. Pintu kanan mana? Pintu kanannya tentang! Eh, pasang ke depan kanan Pintang Oke, okay, pasang lagi pintu-pintu kiri guys May Pintu-pintu kiri Aduh atap, kenal lagi guys Tuh so, ada yang jatuh Hah? Eh? Oke, okay, nah ini tau ini pakai klip -klip, nah. huh? okay, nah Ada pakai klip-klip Hah? Oke, nah ada pak klip-klip guys! Tuh, pintu, nak! Nah, jangan lupa dindingnya di belakang berlupi Sampai kiri kanan Dan dari dinding kanan Sekarang ini banyak cerah Tuh, ini. Dilihat, di, guys! Dilihat, nih? Di. Iya, nah lihat, dia tau, oh. anak Lihat, di kira anda dilihat guys <tuk> ibu belum kita pasang itu satu ya mana pintu nah <tuk> <tuk> bahaya gak belum terapet pintu ntar. itu akibat karena kena bisa terlepas guys kayak gini kenapa? karena belum bunyi klik terus saya sudah kasih pindah gitu tahu oh, makanya kasih bunyi klik supaya tidak terlepas Kayak gini kejadiannya nih, dilihat ji, lepas ji, ya man, biar pelan-pelan hati-hati guys. Gimana akhirnya? Iya, selesai. oke hey guys, Sudah me guys, Bisa memang suzuki coloran mi terus, kita mulai lagi dinding kanannya, di atas ya hey guys, ini eh, sudah kita di belakang dinding kiri mami, dinding kiri juga guys, tapi sudah minta sekarang ini belakang. Belakangan lagi, guys, belum pilih Klik, hmm. nah, guys, jadi ini, guys, ah. bisa, bisa dibilang, gak, guys? guys. Oh, ringan nah. nih, guys, belum PTC. Nah, jadi bisa ditinggalkan. Oke, okay guys, satu, dua, tiga, empat, satu peta lagi, guys, baru. Konten ini selesai. Oke, okay guys, jangki kemana-mana tetap ke di sini. Lanjut, nah kemana-mana perikonya kita yang Nah, nonton terus video RCTC, guys. Nanti guys. Nanti youtube nya guys. Oke, okay. lanjut. Eh, dinding apa nih? Saya mau ambil dulu penebang dinding tadi, guys. Pasang lagi dinding kanan, guys. Guys, tuh kunci dulu guys, Guys, teh kuncinya, guys, eh, empat puluh tiga nolong, tuh, tuh, tuh, Awak sedikit terlalu pendek ki guys, kanggi guys. Kok udah eh. Saya lebih tinggi dari dia. pasang guys, diin di, di belakang guys. Dia kalau enggak tinggi sama Maria. Pasang, be. Bisa aja ki kasihin ku bang. Bulembek. Bulembek, uh. bulembek. Mari satu satu 10. Bulembek, mau satu 10, bulembek di guys, matau guys <lacht> Minta -minta <tinggi. lacht> ini cuma tau guys kalau tidak bakal minta-minta kau tinggi iii terima layanan 10 mb 10 mb, Kangi apa ini apa ini? apa ini terpilis baca? tersisa kurang dari 20% daya baterai oke okay. oke okay. Tunggu, Mami selesai, HP, bentar lagi, Mas. Hmm. Jadi, dinding Jadi, dinding guys, dinding, belakang dinding, dinding, dinding, dinding, dinding, dinding, dinding, dinding, dinding, dinding, dinding, kiri dinding, dinding, hmm. dinding, nah. dinding, dinding, dinding, pak dinding, <laughs> dinding, kiri guys baru dinding, dinding, dinding, ada gambar emang guys, sepetok, minat, kit. ada di Tokopedia ada juga di Mila Zawupak di nak di HCC kita juga minta tanda tanggung <tuk> <tuk> guys sudah ada, sudah ada di samping kiri Kan belakang juga, sudah di guys kanan juga, guys sekarang pasang pintunya, tapi sebelum pasang pintunya, guys, tuh ini baru naik. atapnya, atapnya ya. dulu, guys. Oke, okay. baru pintu, nah, guys, ini pintu or ori, panas, nah. Apa lagi guys. <laughs> Bimana, Dilihat. Tuh, bagaimana cara nanti lihat, kita lihat ya, ini ya. in untuk Guys, lihat nih ya guys. Tak. Ini yang terakhir ya guys, ini yang terakhir. Tingkat terakhir guys, oke? Okay? Nih guys. Ini sudah ada kursi. Adeh, cu baiknya. Nah. Yang terakhir guys. Oke guys, iya, iya, guys Terakhir lagi guys Tuh Ada pintu kiri guys eh, Pintu iya, iya, pintu iya, pintu kanan, baru pintu depan, baru pintu hatinya mi, hmm, iya, iya, iya, gantung-gantung iya, iya, ada iya, Ku kasih ki kursi tak naik ki. Hmm, terjepit ki guys, kakakku. Oke okay guys, jadi ini guys, pintu nah, tapi belum di dindingnya selesai. Masih ada lagi dinding atas nah. Dinding kanan guys, ini mau dipasang. Aha, aman. Ya. Terus guys, di kiri mau dipasang. Din oh, Ini nimelakan guys, <tipos> mari pasang. Oke, tadi benar-benar kebiasa dikin da, nak lihat kibeng guys. Ya, udah megit mau. Maju-maju, guys. Maju-maju ki. Udah di muka ku Bali. Iya, maju-maju ma ki. Sampai lihat. Tari Udah lagi next pintu ki ko. Alah ragamala. baru pasang kunci nanti kunci nah ada kunci serep nah guys pendek jadi saya kursi guys <tuh> <tuh> apa tak ke lagi kapan perasaan kasihan nih Ito di simbalatan itu yang ng ranui Apa? opo, yabe yabe, yabe, yabe, yabe, yabe, guys! yabe, yabe, yabe, yabe, yabe, yabe, yabe, yabe, yabe, yabe, guys. yabe, guys. yabe, yabe, guys yabe, guys. guys Guys, yabe, okay. nah, yabe, Terus guys Karena yabe, kita cek dalamnya guys maklum guys masih baru masih ori nah guys nek okay. nah. terus kita pasang kuncinya guys apa kunci pertama kunci hatiku kunci yeah. kedua Eh, mari baru, aman Langsung ditutup semua, baru langsung kunci Tidak, Tidak bisa goyang guys, tak kunci Aman, dua, nek, tiga Bisa bisa uang itu Tiga guys, Aman next empat 4 guys, empat, Aman empat, empat, Tiga empat, Kuat empat, empat, guys empat, oke okay, paling terakhir empat, empat, Gula ada ada Tidak ada empat, ada Tidak ada empat, empat, empat, empat, Baik ah, aman kuat guys kuat eh Bae, kuat guys buat kalian guys yang ingin lemarinya tenang jangan khawatir jangan pusing pusing kalian tinggal lihat di bio fb andi bucega dan di youtube bionya andi hcc kalian tinggal lihat di situ terus cari wa langsung deh jadi ini yuk jadi buat kalian guys. Oke. Okay. Terakhir paling jadi lupa ini nah kaki. Nah. Hmm, oh. eh, Sepuluh persen apa? Tak guys. ini. Eh? Nah, guys. Ini kakinya guys, kita pisahkan ya. Sudah. Ini 6, guys. Biji -biji nah. oh, ini dua. Ini matanya guys ya, Oke okay, guys ini. matanya. Sudah hmm? matanya kayak mata, mata hati. Nah, ini kakinya deh. guys. Kakinya, guys. Nah, kakinya, kakinya. Ini topina. Nah, topina. topi topi topi topi guys? Iya Pak, topi memang. Topi topi ya. Kita... Oke okay, guys kasihin ngikut ini Satu Kamu ada depan Minda guys di Depan. depan oh, oh, oh, oh. Awas jatuh. Tidak eh, Nah depan hanya di depan Depan hanya samping Samping Lepas <laughs> guys Suara jangan lupa Lupa Uh Oke okay guys, pasang kakinya tuh kayak gini ya, jangan kayak gini. Kalau kayak gini salah. Kalau harusnya kayak gini. Oke, okay? gini. Tapa lagi ya? Ya, begini. Oke. Okay? Lihat guys, lihat ya nih. Kayak gini guys, nah gini, gini, gini. Satu. Pakai topi. Tunggu belum. Dua. Nah, aman guys. Sudara kakinya di samping, samping kiri. Sekarang kita ke Kana. Samping kanan. 10 mb. 10 mb. Kita guys. Ke sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke okay, guys. Seperti biasa guys. Oh uh, seperti biasa. Muta, caranya caranya nah nih kayak begini nah begini yang kok begini tapi balik itu begini mm. oke okay, yang, lubang, mm. di mm. yang mm. lubang di dalam yang lubang di dalam oke guys lanjut kakinya mm. jadi kanan kiri itu dua belakang juga dua ya guys dua jadi belakang juga dua oke nggak ada di depan kanan kiri kanan dua kiri dua belakang dua terakhir guys kayak dua ya belakang ingat ya guys kayak gini lobang di belakang jangan di depan pasti guys jatuh lemari harusnya harusnya tuh kalian pertama di pasar kaki nah oke okay. oke guys uh, ini at topi topinya dengan matanya ditaruh di atas di atas guys bukan di bawah. Taruh dulu satu. Di mana guys? Nih mau ke sini lagi kecil ya kok. Tumpang. Oh lagi guys. Di mana deh? Jalan kecil ya kok. Kita mau ke disitu guys. Nah, kolega. Moho. Oke, Demi demi memperlihatkan Anda rela dibantu. Nih guys, lubang nah, lubang yang lubang. atas nah, guys. Nih. Okay. Pasang. Yang lubang, yang lubangnya, yang lubangnya dipasang 10. 10 ya. Yuk, 10 gue bilang, saya apa? sepuluh, bilang, tepuluh, embeh, naik udah mau ada sepuluh MB aja, guys, live nanti mau ada se MB banyak uang kok, baru punya iya, baru lebih dari sepuluh MB kasih kan, guys amin amin kalau banyak, miwana, bagi-bagi hadiah, ya, amin, guys kita, guys Nah ini di situ guys, yang lobang jinan pasan yang yang bukan lobang. Teh, guys teh. Kalau enggak dia kiri kasih lihat lihat. Nalihat di situ. Ii dua persen mami guys apa nna apa andi guys. Teh dua persen mami. Cepat lagi. Ini masih sisa waktunya. Kalau mati mi apa itu berarti. Hah? Selesai mi. Ya, baru ini lagi titik-titik. Nah, natan nah, natan Sesuai kolomnya Guys. Bulat-bulat segi empat, segi empatnya eh, persegi panjang bulat-bulat. kasih masuk nih. Bulat lah oh, Guys. Bulat-bulatan. Eh. Deh. Si berdiri dulu, Guys. Ini memang Harus bulat. kasih berdiri baru masuk. Gimana, oh. Guys? Uh, apa itu lepas? Oh na. na. Oi, Selesai, Selesai, guys. Oke, guys. Selesai mana? Minum dulu, guys. Minum dulu. Hmm. enak, enak, nyaman. Selesai nih. Hai kak Pandi bermana kabar? Lagi di mana kak? Makasih udah nonton, makasih tutorial tut tutorialnya kakak ades puputa ini tentang mendirikan lemari plastik kak Pandi. hai eh mendirikan lemari plastik tapi ada peluangku kak baru bisa bikin konten eh mendirikan apa sih mana apartemen amin oke okay, guys cukup sekian dari andi bucega eh, di konten kali ini di konten youtube andi hcc guys oke okay? sampai ketemu kita di lain waktu dan jangan kemana-mana guys hmm, Besok Atau lusa kayaknya guys Andi Buciega akan tampil kembali Ke youtube Andi Acici guys Untuk menyambungkan lagi Konten yang kemarin Tidak sempat gak sempat selesai guys Apakah itu merakit jemuran Oke okay guys Part 2 Oke okay. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah Oke nah guys sampai ketemu nanti lagi guys dan terima kasih jangan lupa like, comment, subscribe. Oke okay guys, oke. Okay? Makasih, makasih, guys. Salam, salam, salam, salam. Ini selesai. Ini selesai.